Kali ini info ketingnya, kita akan mendapatkan kejutan bahagia lewat channel Youtube Rizky Bilar Jam 5 sore nih persahabat ya, diinfokan Akan ada kejutan bahagia lewat channel YouTube-nya Papa Bilar Akan disuguhkan vitamin bahagia Papa Bilar lagi main biliar nih persahabat ya dengan seorang cewek itu Wow, dibikin penasaran juga nih persahabat Mudah-mudahan ada kejutan baik dan kejutan bahagia yang akan kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dicatat persahabat sore hari ini jam 5 kita akan mendapatkan asupan vitamin bahagia nih langsung dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya bersahabat disimak juga ini ada postingan tas milik bunda lesti kejora di saat bunda lesti ngambek persahabat ya yang tidak ingin pamer ke orang-orang. Dan ternyata persahabat ya, tas milik Bunda Lesti ini adalah Hermes Harganya sangat luar biasa, fantastis Ini bikin kaget banget ya untuk warga Konoha Harganya mencapai 366.912.000 rupiah Wow, luar biasa harga tas milik Bunda Lesti ini mencapai 366.000.000 juta. Ini tentunya luar biasa banget persahabat ya langsung kena mental nih netizen haters yang selalu nyinyir karena harga tas Bunda Lesti bukan kaleng-kaleng harganya sangat fantastis. Kemudian persahabat disimak juga di unggian Leslar Entertainment yang baru saja memposting video Bunda Lesti dan Papa Bilar saat di Paris, nih persahabat ya, salfok dengan kalimat caption yang dituliskan vlog liburan di paris belum berakhir nih guys yuk tetap nonton vlog liburan mereka di youtube leslar entertainment ternyata banyak sekali persahabat ya tentu vlog-vlog yang belum dikeluarkan momen saat di paris karena persahabat ya stoknya masih banyak ini kejutan banget ya untuk warga konoha mudah-mudahan secepatnya bisa di up vitamin lesti dan bilar saat momen di paris tetapi persahabat, kita salvo dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat. Ada komentar, persahabat ya, dari akun Instagram Yanti Afrilyanti di situ mengatakan yang di Swiss Dongmin katanya tuh ya, warga Konoha. Ini ada beberapa persahabat ya, yang menginginkan vlog di Swiss. Dan kita lihat persahabat di kalimat komentar juga. Ini ada jawaban dari sahabat Leslar. Dari akun Instagram bunga2813 mengatakan, yang di Swiss tunda dulu min menghargai suasana di sana sekarang ini di Paris aja keluarin. Tetap semangat tim LE, Itu persahabat ya. Yang di Swiss diharapkan tidak dulu untuk di-up karena kita menghargai dulu nih persahabat ya. Dan kita simak juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Sani mengatakan, vlog Paris atau Swiss pending duluin, Jawa Barat sedang berduka, takutnya gimana-gimana tuh persahabat ya. Itulah jawaban untuk vlog yang di Swiss tidak dulu untuk dikeluarkan, bersabat ya. Kita menghargai, kita sebagai pendukung Lesnar harus selalu mengingatkan, mudah-mudahan ya kita semua tetap kompak dan solid untuk mendukung karya-karya idola kita. Dan selanjutnya persahabat kita inti fashionnya abang Fatih baju abang L yang saat digendong oleh bang Sky ini persahabat jadi ya, bantal satu juta sepuluh ribu rupiah wow bajunya aja satu jutaan Persahabat ya pokoknya ini masih Sultan banget kita bangga mempunyai idola yang sangat luar biasa lesti dan bilar dan berikutnya juga persahabat dia ya, perhatikan di sini ada info untuk kita semuanya juga. Cara streaming with by Star Voting Team L2W ya persahabat ya Ini harus diperhatikan Yang benar nih persahabat ya Yang pertama gunakan aplikasi Spotify resmi yang didownload melalui Google Play atau Play Store Yang kedua buat playlist lagu dengan selingan 2-3 lagu lain Yang ketiga pastikan nyalakan volume di Facebook minimal 50% atau lebih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 Dan yang tidak diperbolehkan nih bersahabat Yang pertama, kalian jangan streaming satu lagu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama Yang kedua, menggunakan aplikasi spot TV yang didownload secara ilegal Yang ketiga, mematikan volume Itulah yang... Tidak diperbolehkan dengan catatan persahabat Yang pertama, streaming dengan menggunakan akun non-premium Akan tetap terhitung selama streaming dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yang resmi, hanya saja bobot streamingnya lebih rendah Yang kedua, streaming yang terhitung di chart 20 kali untuk satu lagu Tetapi tidak apa-apa apabila ingin streaming lebih dari 20 kali Itulah persahabat ya, cara streaming lagu Bunda Lesti Kejora By SPOTV